Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan pergi ke suatu tempat yang belakangan ini menjadi sangat populer sekali di Batam. Tempat apakah itu? Ayo, sama-sama kita ke sana. Yuk! Halo guys, hari ini Ayang sudah berada di NTC Batam NTC itu apa sih? Nagoya Tamrin City Batam Tamrin City itu bukan cuma ada di Jakarta guys Di Batam juga ada Ini adalah penampakan NTC itu di siang hari Nanti kita juga akan lihat NTC itu kalau di malam hari seperti apa Ramai dan banyak lampu yang indah-indah di sini guys Sekarang kita keliling dulu NTC di siang hari ya Nah, kebetulan sekali kita jalan-jalan ke NTC ini di pagi menjelang siang yang artinya adalah tidak ramai orang, tidak penuh sesak mobil di sana sini jadi kita bisa jalan lenggang kangkung seperti ini Lenggang kangkung hai, lenggang kangkung kalah hati sudah di panah asmara Kenapa nyanyi? Pantun dong sekali-kali Oke, kita pantun ya Dengerin nih pantun eyang nih, beli baju di waktu malam, jangan lupa beli kuini, kalau mau ke kota Batam, simak dulu video ini, oke? Seperti itu, nah sekarang kita cerita nih tentang Batam ya Batam sebagai salah satu kota di Kepulauan Riau memang memiliki banyak hal yang menarik untuk ditelisik Kota Batam yang dikenal sebagai kota industri ternyata juga memiliki banyak keunggulan dalam hal pariwisata dengan berbagai destinasi yang beragam mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, kelineran, hingga pusat belanja sebut saja beberapa pusat pembelanjaan yang ada di Batam seperti Nagoya Hill Shopping Mall, Grand Batam Shopping Center, Mega Mall Batam Center, Nagoya City Walk, Diamond City Mall One Mall Batam, apalagi ya, banyak lagi yang lain. Dan itu tentu saja tidak asing di telinga para pengunjung, wisatawan atau penduduk Batam sendiri. Dan kali ini yang kita lihat adalah sebuah Kompleks pusat bisnis modern yang meliputi pusat pembelanjaan, hotel, apartemen, ruko, food court, dan apalagi ya, tentu saja keindahan yang ada di sini. Inilah Nagoya Tamrin City yang berlokasi di Lubuk Baja Kota, kecamatan Lubuk Baja. Kota Batam Dan akhir-akhir ini kawasan NTC menjadi sangat populer Bukan saja sebagai kawasan bisnis Namun hampir setiap hari ada saja warga Batam berdatangan ke sini Untuk menikmati fasilitas dan pemandangan khas gedung dan hotel modern yang megah di sini Ayolah kita jalan-jalan lagi melihat NTC di siang hari dan untuk melihat gedung-gedung tinggi yang cantik dan tersusun rapi ini, kita suruh saja babang drone untuk terbang-terbang di kawasan ini, supaya kita bisa mengintip keindahan gedung ini dari ketinggian ya. Oke, sekarang melihat gedung-gedung dari ketinggian ini, maka pantas kita kasih acungan jempol guys. Terlihat sekali Batam ini sangat memanjakan pengunjungnya dengan hotel dan pusat perbelanjaan bersatu padu. Dan... Memiliki konsep yang mewah sekali. Dan emang pantas ya kalau Batam ini dikenal sebagai kota belanja. Karena Batam bukan saja dikunjungi oleh masyarakat Indonesia, namun juga banyak wisatawan asing dari Singapura dan Malaysia datang ke sini apalagi jika weekend tiba. Oke cukup ya kita lihat NTC di siang hari, selanjutnya kita akan lihat NTC di malam hari sekarang babang drone kita suruh turun hati-hati eh, babang jangan dekat-dekat besi hati-hati ya turun turun turun perlahan halo guys malam ini eyang sudah berada di Nagoya Tamrin City Batam ikut eyang yuk yuk yuk sangat jauh berbeda dengan siang hari pada malam hari kita lihat banyak pengunjung yang datang tumpah ruah ke sini guys tapi ini yang agak sedikit bermasalah dengan kamera kamera Eyang kok agak gelap ya gambarnya ya goyap goyap goyap begitu kok seperti ini sih kok seperti lagi ngerekam video horor. Oh lebih baik Eyang ganti saja ya kamera ini dengan merekam pakai HP bye-bye gopro bye-bye <laughs> gopro ini hasil rekaman video dengan HP lebih terang ya sekarang untuk mengetahui kenapa orang-orang banyak yang datang ke sini kita tanya saja ya salah satu pengunjungnya okay. malam Bu, nanya ini sebenarnya orang-orang ke sini ngapain sih? biasanya di sini mereka pada ngumpul terus kadang-kadang ada fashion week terus juga di sini ada kopi yang enak banget jadi pada oh. ke sini deh ini namanya Nagoya Tamrin? Iya, Nagoya Tamrin, Tamrin. Siti Tamrin iya. Oke, terima Hiti. kasih ya iya, sama -sama. Oh begitu guys, ternyata NTC ini menjadi tempat nongkrong baru yang lagi ngehit di kota Batam dan kulinerannya juga lengkap banyak gerai makanan dan minuman yang buka di sini namun yang lebih menarik untuk dilihat adalah kegiatan dari pengunjung selain kulineran adalah mereka terlihat banyak yang mengabadikan momen kehadiran mereka dengan berfotoria dengan latar belakang gedung yang menjulang tinggi dan penataan lampu yang terlihat apik tentu saja ini sangat bagus ya buat ngetek foto dan uniknya hasil foto mereka, vibes-nya yang berbeda. Rasanya seperti bukan di dalam negeri, tapi layak di luar negeri begitu. Ayolah kita keliling lagi lokasi NTC yang punya luas 5,5 hektar ini. Semakin ke sini kita akan melihat banyak orang yang sedang berfotoria dengan beraneka pose dan gaya. Dan juga kita lihat ya, perjuangan tukang foto yang terkadang rela jongkok demi mendapatkan hasil yang bagus. Dan benar saja, kata orang, dibalik sebuah foto yang indah ada perjuangan yang tak terbayangkan. Semakin ke sini, semakin keren lampu-lampu indah menghiasi NTC yang membuat warga yang datang ke sini menjadi lebih bergairah dan betah. Gemerlap lampu-lampu dan bangunan indah ini juga merupakan magnet. Merupakan daya tarik tersendiri untuk orang-orang datang ke NTC. Mari kita telusuri terus setiap jengkal kawasan NTC ini. Gemerlap lampu-lampu ini berhasil memeriahkan malam larut dalam hiruk pikuk pengunjungnya. Pengunjung yang berbelanja, pengunjung restoran, atau bahkan yang sekedar janjian dan ketemuan dengan kerabat di tempat ini. Kita lanjut saja perjalanan kita ya. Nah, untuk Anda penikmat keindahan kota saat malam hari, NTC ini menawarkan pemandangan menawan seperti ini. Dan jika sudah lelah berkeliling di NTC ini, juga ada sekumpulan pedagang yang berjualan di bawah tenda-tenda seperti ini. Mereka menjual aneka makanan dan minuman dengan harga lebih terjangkau. Sangat cocok untuk melepaskan penat dan kumpul bareng kerabat sambil berbagi cerita di sini. Jalan-jalan lagi, eh, ketemu dengan anak-anak remaja yang kece ini. Hai juga, halo. Setelah keliling sana-sini, satu kata untuk tempat ini, keren. Iya, emang keren tempat ini. Dan untuk Anda yang ingin berkunjung ke Batam, bisa nih menambah list kunjungan ke NTC ini untuk belanja ataupun kulineran juga menginap di hotel yang ada di sini. Tentu saja, jangan lupa foto-foto ya, seperti yang mereka lakukan ini. Hari semakin malam, namun kita melihat pengunjung semakin ramai. Mereka semakin larut dengan kegembiraan yang ditawarkan di sini. Bersama bintang, bersama bulan, bersama langit malam di kota Batam. Selamat malam untuk Anda yang tidak jauh dan juga tidak dekat. Selamat istirahat, selamat bermimpi. Jangan menganggap mimpi itu tidak ada gunanya. Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian mereka. Oke guys, demikian jalan-jalan seru kita hari ini di Nagoya Tamrin City Batam. Gimana seru bukan? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe nya dong. Ello Jung.